Ini kabarnya COVID mau datang lagi bawa bawa emaknya namanya Omikron <Sih III> Ya Allah selamatkanlah negeri kami dari COVID ini ya Allah Tak ada lagi harapan kami kecuali kepada engkau ya Allah Tapi Alhamdulillah acara akhir tahun sama awal tahun tak ada COVID Tiba-tiba nanti pas mau dekat lebaran datang dia <Sel> <Pedis bella> eh, Tahu-tahu lah Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan